Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan rezeki nomplok dan kehidupannya akan berubah di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan kepada seorang Pisces yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang berikutnya yang dimana mana di mendapatkan seorang keturunan di bulan Februari tahun 2022 dan kepada seorang bisnis yang sudah berpasangan di sini akan mendapatkan dua pekerjaan. Di mana di sini satu pekerjaan sampingan dan satu pekerjaan tetap yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacles. Secara umum, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Pisces, seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Pisces bakal bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2022, di mana di sini memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana selalu direstui oleh orang tua Pisces dan orang tua pasangan Pisces sendiri. Dan di sini seorang Pisces yang sudah berpasangan akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut datang dari orang yang ia kenal dari orang sekitar Pisces, yang akan mampu membuat perubahan kehidupan kepada Pisces sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the High Priestess. Secara umumnya the High Priestess itu diartikan mahir dalam spiritual, mahir dalam intuisi, mahir dalam mengerjakan apapun, mahir dalam mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan jika kartu the High Priestess kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Pisces, mahir menghadapi suatu kehidupan yang berubah bersama seorang pasangan yang di mana di sini akan kedatangan seorang anak yang dimana disini selalu didukung oleh orang tua dan orang tua pasangan Pisces sendiri serta di disini seorang Pisces mahir dalam mengerjakan dua pekerjaan sekaligus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta finansialnya dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah six of one ataupun enam tongkat. untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang terzodiac Cancer yang dimana disini digambarkan sosok Cancer akan mendapatkan rezeki nomplok dan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022 di sini digambarkan sosok seorang Cancer akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan, di mana di sini mampu mendoka keuangan kehidupan. Lebih bagus lagi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yang tak pernah ia nantikan sebelumnya, di mana juga di sini seorang Cancer akan mendapatkan perubahan kehidupan dengan membuka sebuah usaha, di mana usaha miliknya sendiri yang akan berhasil mampu meningkatkan keuangan di bulan Februari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah King of Sword.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 Sosok seorang Cancer akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan secara mendadak yang tak pernah ia duga-duga yang tak pernah ia mimpi-mimpikan sebelumnya, yang pekerjaan tersebut datang dari orang sekitar, serta orang yang lebih tua dari Cancer sendiri yang mampu membuatkan kehidupannya semakin berubah. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Cancer akan diberikan masukan oleh orang yang lebih pengalaman dalam menjalin usaha, dalam menjalankan usaha yang dimana di sini akan mampu mendapatkan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan jika kartu BRI Justice kita gabungkan dengan kartu Zodiac yang kedua di sini, menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang mampu menjalankan pekerjaan yang ia terima secara mendadak dari orang yang lebih tua dari Cancer sendiri, yang mampu membuat perubahan kehidupan kepada Cancer sendiri, dan seorang Cancer di sini mampu menjalankan sebuah usaha yang dimana disini akan berhasil maksimal, yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Zodiac yang ketiga adalah Seven Open Tuggle ataupun koin untuk sudut yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang bersudria Leo, yang di mana di sini sosok Leo akan mendapatkan nomplok dan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Leo, drop down sebelumnya, yang dimana di bulan Februari ia mampu bangkit dengan mendapatkan satu usaha, satu celah, satu kesempatan untuk berkarir, yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, serta di sini seorang Leo akan mendapatkan satu usaha, yang dimana mendatangkan usaha yang lainnya, yang akan membuat perubahan kehidupan kepada Leo di bulan Februari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah page of God. Secara umumnya, page of card itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan kesempatan untuk membuka sebuah usaha di bulan Februari tahun 2022 yang dimana selalu didukung diduakan oleh seorang anak dan di sini seorang Leo mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak sehingga mendapatkan rezeki nomplok dan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022. Dan jika kartu The hibris kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang lelaki merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah sehingga mendapatkan perubahan kehidupan dengan membuka sebuah usaha yang dimana mana di sini akan mendatangkan usaha yang lainnya yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh seorang anak serta di sini seorang lain mempunyai tujuan untuk bahagikan seorang anak yang membuat pintu rezeki semakin terbuka dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah four open tackle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang di mana di sini digambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan rezeki reskinoblock dan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan Dua langkah yang dimana langkah tersebut tak pernah ia duga-duga sebelumnya akan ia langkahkan yang dimana sini seorang perusahaan yang mendapatkan ajakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mampu mendapatkan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Serta di sini satu koin berada di genggaman pekerjaan yang ia lalui. Ia jalani sekarang akan mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Serta satu koin berada di kepala itu merupakan satu ide gagasan yang ia keluarkan untuk membuka sebuah usaha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 Seseorang seorang Taurus akan mendapatkan rezeki nombok dan tak terduga di bulan Februari tahun 2022 yang dimana sini ia dapatkan dari orang-orang sekitar orang terdekat yang mampu mendapatkan kehidupan keuangan jauh lebih bagus lagi serta sini seorang pasangan akan selalu mendoakan agar seorang Taurus mendapatkan rezeki pekerjaan yang jauh lebih bagus lagi yang dimana juga di sini seorang Taurus akan mengeluarkan satu ide gagasan yang di mana untuk melakukan usaha bersama seorang pasangan yang akan mampu mendongkrak kehidupan keuangan jauh lebih bagus lagi? Dan jika kartu daya kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini, menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang mahir yang mampu menjalani sebuah usaha bersama seorang pasangan yang dimana disini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi. Serta di sini, seorang Taurus mampu menjalani sebuah pekerjaan yang di pekerjaan tersebut dia dapatkan dari orang sekitar yang akan mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus hmm. lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Five of cup ataupun lima piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana mana di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan rezeki nomplok dan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang drop down di bulan sebelumnya, namun di bulan Februari tahun 2022 seorang gemini mampu menemukan jalan atas usaha, mampu menemukan solusi atas masalah yang ia hadapi, yang dimana di sini dengan mendapatkan suatu perubahan kehidupan dan di sini seorang gemini akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang tak pernah ia duga sebelumnya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah penaik obat. Secara umumnya naik obat itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini berjuang untuk bangkit, sehingga di sini seseorang yang berada di sekitar memberikan satu peluang kepada seorang Gemini yang tak pernah Gemini bayangkan sebelumnya, yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Gemini mampu menemukan solusi atas masalah dirinya sendiri, yang dimana di sini akan mendapatkan perubahan kehidupan. Dan juga kartu The Hypnotist kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok seorang gemini merupakan sosok seseorang yang mahir yang mampu menjalani kehidupan yang mahir move on dari keterpurukan yang ia miliki yang dimana juga di sini seorang gemini akan mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta di sini seorang gemini akan mendapatkan perubahan kehidupan di bulan Februari tahun 2022 dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang mendapat rezeki no block